saya ingin share mod um, livery dari aku dan mobil nya dari surdi gaming oke okay. ini kayaknya oleng adu, ja. dan ini livery ini liverynya hill climb racing karena aku suka game hill climb race dan dilengkapi dengan wild dog, dan dilengkapi dengan hino reng Udah ada wild dog. itu ada tulisan hino dan oke okay. dan aku bikinnya simpel saja dan Mobilnya muatannya dari channelnya Surti Gaming. Ada bocil telunges. Nge-review review. Yogyakarta kita ingin. ini suspensinya keren, aduh, nabrak, ini ada rel kereta api atau aku penutupannya di sini saja, skip saja. nah ini dia tadi tentang mobil mobil truk Hino Ranger yang dari Jepang itu tahun 80 oke reviewnya sampai segini aja jangan lupa like, komen, dan share terus um, nanti kalian tulis komentar aku di, di bawah linknya sudah aku sediakan di deskripsi link livery dan link modnya nanti aku linknya aku nanti taruh di deskripsi dan di youtube nya gaming dadah Oke, sampai segitu aja. Jangan lupa like and comment at Serikat. Dadah!